ini saya ambil dari media online repolita.com dengan judul Ketua MPR, Humas Kementerian dan Lembaga Selalu Kalah Dengan Basir. Nah, begitulah kira-kira judulnya. Coba kita bahas ini. Di sini Ketua MPR RI Bambang Susetio menilai Humas Kementerian dan Lembaga Negara Selalu Kalah Dengan Basir padahal menurutnya mereka mengantongi anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan baser yang kita sama-sama rasakan dan saksikan perang dan fungsi humas kementerian dan lembaga kadang kala ya kadang kalah dengan para baser faktanya humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan serangan udara dan serangan darat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses. Nah, kata pria yang akrab disapa Bangsod dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022. Dia menyampaikan hal itu saat memberikan keynote speech dalam forum tematik Bako Humas. MPR dengan tema Sidang Tahunan MPR sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Ya, ini disampaikan di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Nusantara 5 Komplek Parlemen Jakarta. Forum Tematik Bakuhumas MPR RI ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPR yaitu Bapak Sarifuddin Hasan dan Yanri Susanto. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkon Info Usman Kansong. Nah, Sekretaris Jenderal MPR Mahruf Cahyono, kemudian Plt Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauzia. Bamsud mengatakan, Humas Kementerian dan lembaga mengantongi anggaran yang cukup besar untuk Ya, menyampaikan informasi kepada publik atas keberhasilan pembangunan di kementerian dan lembaga masing-masing masa kalah sama baser humas kementerian dan lembaga punya anggaran besar baser kadang-kadang kerja serabut meski ada beberapa yang dibayar humas bisa memakai jasa-jasa mereka baser untuk meluruskan atau membenarkan satu informasi yang menyesatkan. Katanya, Wakil ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa para baser hanya menyampaikan atau menyajikan berita bahwa masyarakat terus mengalami pemiskinan, pembodohan, dan ketidakadilan. Menurut Bangsot, humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan para bahasir antara lain karena humas kementerian dan lembaga terbiasa dalam birokrasi. Nah ini terbiasa dalam birokrasi. Humas kementerian dan lembaga kadang kurang adaptif, kurang responsif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Dan mereka, para bahasir, sudah memakai berbagai platform media sosial sementara humas kementerian dan lembaga masih terjebak pada rilis-rilis dan berita-berita yang konvensional tambahnya nah ini dari sumber berita atau artikel asli CNN Indonesia Nah di sini saya sedikit berbicara kawan ya memang kita semua ini rakyat Indonesia harus bisa melawan baser-baser hoax apa itu melawan baser hoax? Yaitu di mana mereka membuat opini yang tidak sesuai fakta. Ini sangat membahayakan kawan. Begitu banyaknya ini baser-baser berseliweran di media sosial. Sedangkan tugas kepolisian ini kau banyak sekali masalah yang ditangani setiap hari. Maka tentunya kita sebagai rakyat Indonesia harus terlibat secara sukarela Nah seperti beberapa waktu lalu ya, dan sekarang masih berlaku yaitu berburu, berburu baser ya hoax yang menjelek-jelekkan tokoh-tokoh ya siapapun di negeri ini kalau sudah melawan baser hoax tidak perlu kita tahu siapa yang kita bela yang jelas Orang-orang yang kita harus luruskan beritanya adalah mereka-mereka yang terus terkena fitnah. Entah itu tokoh-tokoh nasionalis, tokoh-tokoh agama, siapapun. Karena berita-berita hoax ini akan menimbulkan fitnah dan tentunya ini sangat merugikan orang-orang yang mendapat fitnah. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan dulu-dulu ya. Ada di mana Ibu Megawati diserang, Puan Maharani diserang, Pak SBY diserang, Pak AHY diserang, Pak Prabowo, ya, Pak Riki Gurung, Pak Ganjar, dan banyak lagi toko-toko lain. Dan mereka ini ingin mengadu domba toko-toko ini. Caranya bagaimana terkadang thumbnailnya judulnya berbeda dengan isi. Nah, jadi kepada saudara-saudara kubasir-basir seperti ini carilah rezeki dengan ya dengan yang baik yang benar biar ada berkahnya tobatlah ya jangan judul beda isi beda terus menjermuskan orang itu tidak ada berkahnya bahkan itu akan melanggar undang-undang itu makanya sekarang saya sudah mendeklarasikan beberapa waktu lalu untuk melawan Basir Hoax ini ya. diantara yang sudah saya sampaikan itu adalah yang youtube channelnya politik Indonesia yang kemudian dia berubah menjadi politik terkini dan banyak lagi ya dan orang-orangnya ini ada di balik layar apakah dia ada di Indonesia atau di luar negeri yang jelas pasti mereka mengambil keuntungan daripada fitnah-fitnah yang dia sampaikan Nah, saya juga tidak paham ini apakah orang-orang yang suka membuat hoax fitnah ini ya percaya dengan agama enggak mereka itu atau mereka itu punya agama apa enggak ya karena tidak ada agama manapun yang bisa membenarkan itu hoax maupun fitnah tidak ada jadi kalau masih ada begitu, tobatlah kawan. Nah demikian, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI, harga mati.